Puncak Gunung Mahameru, yang juga disebut Indrakila. Di dalam gua batu, seorang kesatria sedang bertapa. Dialah Harjuna, kesatria ketiga Pandawa. Dengan penuh kesungguhan, Harjuna memanjatkan doa, memohon pada Dewata agar dikaruniai senjata pusaka, supaya nanti unggul dalam perang Baratayuda. Sekian lama waktu berlalu, pada suatu malam purnama, Tujuh bidadari warga loka turun ke puncak Mahameru. Mereka menjalankan perintah betara siwa untuk menguji batin Harjuna. Dua yang paling cantik, Dewi Supraba dan Dewi Tilotama namanya. Dengan rayuan, sentuhan, belayan dan cumbuhan, mereka menggoda Harjuna sia-sia belaka. Semadi Harjuna tak tergoyahkan. Kemudian, yang terjadi justru sebaliknya. Sekarang, Para bidadari itulah yang tergoda oleh ketampanan Harjuna Dengan dimabuk cinta, para bidadari terbang pulang ke kayangan melapor pada betara siwa Harjuna lulus ujian pertama Akan tetapi, beberapa hari kemudian menyusulah ujian kedua Hari itu, hujan mengguyur puncak Mahameru Betara Indra yang menyamar sebagai pertapa tua muncul di mulut tua Minta permisi, numpang berteduh. Harjuna dan pertapa tua itu terlibat dalam perdebatan seru. Saling adu kepandaian, saling adu pengetahuan, saling adu kebijaksanaan. Begitulah Bapak Resi, itulah niat saya sampai bertapa di tempat ini. Hmm, bertapa sambil membawa senjata, bertapa untuk mendapatkan sebuah pusaka. ...sungguh bertolak belakang. Sepengetahuanku... ...bertapa adalah jalan menuju kedamaian. Senjata adalah alat untuk menghancurkan. Mana bisa berpadu, saudaraku? Saya rasa Bapak Resi agak hilaf. Seumpama air, hujan adalah berkah... ...bagi seluruh makhluk alam. Namun apabila menjadi banjir... ...sekian banyak yang akan menjadi korban. Apakah kita akan mengatakan air adalah kutukan? Tidak, Bapak Resi... Senjata hanyalah alat Semua tergantung niat Jika dipakai untuk menegakkan keadilan Itu berarti senjata adalah sarana untuk mencapai kedamaian Bukan alat penghancuran Oh putraku Harjuna Terimalah sembah sujud hamba Kukulun betara Indra terima sembahmu Harjuna Teruskan tapamu Yakinlah betara siwa pasti mengabulkan permohonanmu Restuku selalu untukmu Ujian kedua telah terlampaui dengan baik. Tak menunggu lama, menyusul ujian yang ketiga. Tiba-tiba gemuruh hebat terdengar di luar gua. Lantai dan dinding gua bergetar dahsyat. Harjuna pun segera bergegas keluar. Hentikan, mau apa itu? Mengambil anak panah saya Raden Lihat, masih menancap di kepala babi hutan ini Apa kau bilang? Dasar pembohong, aku yang membunuhnya Berarti anak panah itu kepunyaanku Saya tidak berbohong Raden Anak panah itu betul-betul milik saya Masih juga berani bohong, pertapa macam apa itu? Baiklah Raden Kalau Raden merasa yang telah membunuh babi hutan itu Silahkan ambil anak panahnya Tak apa-apa, saya masih punya banyak anak panah Hanya sebatang anak panah Tak perlu sampai ribut-ribut begini Dasar pengecut Tadi berbohong, sekarang bertingkah sok suci Hei, pertapa Aku mau melihat tampangmu Kau harus kuberi pelajaran Jangan begitu Raden, tak ada perlunya kita berkelahi es, tak usah banyak cincok Melawan tidak melawan, aku akan mengajarmu Heya! Jagat Dewa Betara. Benar Harjuna. Inilah aku Betara Siwa. Mohon ampun pukulun Betara Siwa. Terimalah sembah sujud hamba. Aku tak ragu lagi Harjuna. Memang kalah yang pantas menerima panah sakti Pasopati. Pasopati telah merasuk ke dalam tubuhmu, menyatu dalam batinmu. Dengan mengusatkan nalar budimu, dapat kau keluarkan setiap waktu. Cobalah, Arjuna. Tak terkira terima kasih, hamba, pukulun yang agung mulia. Saat ini, kayangan memerlukan bantuanmu, Arjuna. Hanya kau yang sanggup menyelesaikan kesulitan para dewa. Hamba... Niwatakawaca, Raja Raksasa dari Mani Mantaka, Sakti Mandraguna, namun tamak luar biasa. Merasa paling unggul di Mayapada, Niwatakawaca memaksa ingin memperistri Dewi Supraba, sungguh melanggar tata krama menodai kehormatan para dewa. Para dewa menolak pinangannya, mengamuklah Niwatakawaca. Dulu, karena kesungguhan tapanya, oleh Batara Rudra, Niwatakawaca dianugerahi kesaktian: tangguh tak terkalahkan, kebal segala macam senjata, namun bisa ditundukkan oleh manusia sakti yang sedang melaksanakan niat suci. Itulah sebabnya. Para dewa tak kuasa melawan Niwata Kawaca. Jika besok pagi Dewi Supraba tak diserahkan, Kayangan akan dihancurkannya. Bangunlah Arjuna, kita segera ke Kayangan. Hadapi Niwata Kawaca, cari kelemahannya, dan tundukkan dia. Uh, pasukan siap tempur Gusti Prabu Niwata Kawaca. Para dewa tak bisa diampuni lagi. Batas waktunya sudah lewat. Dewi Suprabata juga mereka serahkan padaku. Uh, suruh pasukan maju. Serbu, hancurkan kayangan. Pasukan, maju! Tunggu Dewata Kawaca. Akulah lawanmu. Kalau kau jantan, ke sini hadapi aku. Uh. Siapa itu sudah berani hidup Berani menantang Prabu Niwata Kawaca? Aku, Harjuna Jago para dewa untuk menghukum Dan mencabut nyawamu uh, Kurang ajar Anak kemarin sore berani menghina Prabu Niwata Kawaca Aku robek mulut lancangmu Biar kami yang maju menghadapinya Gusti Prabu Tidak Aku sendiri yang akan mencincang tubuhnya Biar para dewa melihat Apa yang terjadi kalau menentang Prabu Niwata Kawaca? Supraba Prabu Niwata Kawaca Raja Perkasa Sakti Mandraguna Terimalah sembah Dewi Supraba uh, Minggir Supraba Biar aku selesaikan manusia laknaf itu Tak usah kanda prabu mempedulikannya Orang ini sudah mati Hamba membawa titah betara siwa Para dewa bertukuk lutut menyerah kepada kanda prabu Kanda Kau memanggil kanda kepada aku Eh, apa maksudnya ini, Supraba? Semua ini hanya ujian untuk mengetahui kesaktian Kanda Prabu, Niwatakawaca, dan sungguh terbukti jago para dewa pun tak mampu mengalahkan Kanda Prabu. Kanda Prabu memang layak menerima Dewi Supraba, jadi mulai sekarang saya harus menggunakan sebutan Kanda. Aku masih belum percaya, para dewa akhirnya menyerahkanmu padaku, Supraba. Supraba sudah di sini. Kenapa kanda masih ragu? Jangan menggodaku, Supraba. Kemarilah, sabar, kanda. Suprabamu ini takkan lari kemana? Supraba pasti jadi milik kanda. Jauhkan bunga itu, tak boleh ada benda apapun dekat-dekat mulutku. Kenapa, kanda? Bunga itu berturi. Hanya duri kecil, kenapa kanda begitu takut? Karena, karena... Uh, sudahlah, Supraba. itu tidak penting. Kanda merahasiakan sesuatu. Rupanya kanda tak cinta padaku. Uh, aku sungguh-sungguh mencintaimu, Supraba. Bohong, kanda tak jujur padaku. Itu artinya kanda sama sekali tak mencintaiku. Baiklah, Supraba. Kemarilah, ini rahasia, Supraba. Jangan sampai terdengar siapapun Aku tak mau ada satu benda tajam pun dekat mulutku Karena dapat melukai ujung lidahku Sebab, disitulah letak kelemahanku Dewi Supraba, minggirlah